Baiklah, para sahabat, untuk menemani santai pagi kalian. Saat ini, Bang Minaka akan menyuguhkan info-info menarik dan pastinya kabar terbaru dari Lesti dan Rizky Bilar. Di kabar pertama, para sahabat, kita awali dengan cedukan vitamin semalam, para sahabat, ya, saat Papa Bilar tiba di lapangan. Untuk tentunya melakukan aktivitas main sepak bola bersama timar FC, Masya Allah, kedatangan Papa B memang paling ditunggu banget oleh warga Konoha Alhamdulillah, persahabat ya Mudah-mudahan tentunya selalu konsisten Dan semoga selalu dikelilingi oleh orang-orang baik Momen ini pun juga kembali oleh akun Sandal Putih Bilar Kita lihat juga persahabat kalimat caption yang ditulis Kakak main bola sama Marwah, semoga ajar yang live. Wah, wow, masya Allah. Tentunya ini kebahagiaan banget nih untuk warga Konoha karena selalu menunggu kejutan, selalu menantikan cindukan dari Lesnar Family. Kita lihat persahabat begitu banyak komentar, begitu banyak respon yang diberikan. Di antaranya dari akun Insmi 3986. Ngeliat dia senyum ceria, aku udah seneng banget Hari ini galau dikit, gak ada kabar Bilar bikini gas atau apa Tapi sekarang udah seneng ngeliat dia Masya Allah, persahabat Ada juga tanggapan dari Cila 3694 Cara jalannya mirip si L banget Pilek ketiplek katanya tuh bapaknya itu bayi Masya Allah, luar biasa Memang selalu membuat kita bahagia Kemudian juga persahabat selanjutnya di sini kita lihat cedukan Masya Allah ini kabar bahagia juga untuk keluarga Konoha Karena salah satu fanbase tentunya bertemu secara langsung dengan Papa B Di lapangan sepak bola semalam, persahabat ya Tentu nama fanbase-nya Leslar Family Kita semakin bangga dan kagum banget nih Alhamdulillah, Masya Allah, terbarakallah, persahabat Tentunya ada doa juga yang disematkan, persahabat ya Tetap semangat terus ternyata tuh terus melangkah ke depan wow, Masya Allah ada apa juga ternyata semalam bersahabat ya, Masya Allah banget kita bahagia kita bangga juga bersahabat ya. Alhamdulillah, Lazler family tentunya bisa jumpa Rizky Bilar di tempat main bola pokoknya keren banget nih, Lazler lovers mudah-mudahan semakin kompak semakin solid untuk selalu mensupport yang terbaik buat idola kita dan kita lihat juga persahabat Begitu banyak tanggapan yang diberikan Di antaranya dari akun Ayanens.sav Satu yang mengatakan biasanya yang sering dapat Kinian ex-karyawan L.A. pesta makan gratisan Gak tahunya Sekarang langsung ke idolanya Top Marco lancar-lancar terus rezekinya Dan saya selalu amin Leslar emang the best banget persahabat Terbukti kekompakan Dari warga Konoha Masya Allah semakin kompak dan Alhamdulillah juga bersahabat dia ya. Semalam Leslar juga mendapatkan tentunya gelar couple paling nge di versi Indotv Trends Masya Allah banget makin kagum dengan Leslar Lovers yang begitu solid Terus mendukung yang terbaik buat idola kita Kemudian juga selanjutnya kita lihat jidukan Papa Bilar saat bergabung bersama tim Marwa FC Semalam Masya Allah banget ya Melihat senyuman dari Papa B memang membuat kita happy banget. Alhamdulillah, bersama orang-orang soleh, bersama orang-orang baik. Semoga tetap konsisten Papa Bilar untuk selalu belajar dan menebar kebaikan. Kita salut dengan sosok Rizky Bilar. Kemudian juga selanjutnya kita lihat di fungsian yang Kak Mercy ke. Wah, well, Allah. semalam Kak Mary mengunggah video bareng Baby L. Kata Kak tiba-tiba kangen banget sama Bibi Fatih Emang Baby L ini orangnya ngangenin banget para sahabat Kak Mary aja sampai kangen dan rindu kepada Baby L Tiba-tiba saja para persahabat ya. Padahal baru beberapa hari saja tidak bertemu Tapi sudah merasakan kerinduan Luar biasa Selanjutnya kita lihat persahabat Cidu Kang Masya Allah ternyata semalam ada Kak Arifi dengan Kak para persahabat dia ya. Ke rumahnya Leslar Tepatnya ke apartemennya Idola kesayangan kita Abang L memang selalu saja membuat kita bahagia Ekspresinya lucu banget Persahabat Memang paling pinternya Kalau diajak selfie Langsung sadar kamera Ini ganteng banget persahabat. Kesayangan kita semuanya Mudah-mudahan sehat terus untuk Abang L Selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua Dan pastinya menjadi anak yang saleh. Amin Kemudian, juga selanjutnya, bersama kita lihat di sini ada story dari MRB Croting line. Persahabatan, jangan lupa nih, informasi penting banget ya, karena insyaallah hari ini bakal launching produk MRB Croting line. Jadi, jangan sampai ketinggalan yang belum dapat yuk sama-sama kercep hari ini informasinya sih sahabat ya siang hari ini bakal launching produk MRP Clothing Line doakan saya yang terbaik untuk bisnisnya Bapak Bi dan bunda lesti bismillah lancar sukses amin dan pastinya juga kita masih menunggu cidukan lain hingga kabar terbaru berikutnya jangan kemana-mana terus ikuti channel youtube diva tv yang akan selalu memberikan kabar terbaru kabar menarik dari leslar tentunya ini informasi di pagi hari ini bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Baik menuncapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.